Kembang Bugang, tahukah anda Kembang Bugang? Kembang Bugang adalah salah satu jenis tanaman liar yang sudah umum dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia namun sebatas sebagai tanaman hias di pekarangan rumah Kembang Bugang memiliki nama latin Sleredendrum salamitosum Kembang Bugang merupakan jenis tumbuhan perdu yang mudah ditemukan yang tumbuh tegak dengan tinggi antara 0,51 meter Tanaman ini mempunyai bunga majemuk berkumpul yang keluar dari ketiak daun Ia memiliki lima mahkota berwarna putih Ternyata tumbuhan Kembang Bugang ini juga memiliki khasiat yang luar biasa untuk dijadikan obat herbal yang mampu menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit dari demam, wasir, hingga kencing nanah Helayan daunnya tunggal, bertangkai dan berhadapan ujung dan pangkalnya runcing, pertulangan daunnya menyirip dan berwarna hijau pada bagian atas, di bagian bawahnya berwarna ungu di Indonesia jenis tanaman ini tumbuh bebas di sekitar pekarangan rumah lingkungan sekitar hingga di kebun warga kembang bugang biasa menyebar dari dataran hingga ketinggian 750 mdpl khususnya di titik-titik yang ternaungi sebagaimana dikutip portal malku.com dari buku tumbuhan obat dan khasiatnya karya Dr Andes Haji Arit Haryana berikut lima jenis penyakit yang bisa diobati secara alami dengan kembang bugang Manfaat yang pertama Mengobati demam Cuci bersih 10 gram daun kembang bugang segar Lalu rebus dengan 1 gelas air Selama 15 menit Untuk sekali pemakaian Setelah itu dinginkan Saring lalu minum Sekaligus sekali sehari Manfaat yang kedua, obat digigit ular Cuci bersih akar kembang bugang sebesar ibu jari Lalu bilas dengan air matang, kunyah akar kembang bugang yang telah bersih Lalu letakkan hampasnya pada luka yang terkena gigitan Manfaat yang ketiga, obat wasir Cuci bersih 9 lembar daun kembang bugang, lalu potong-potong seperlunya Rebus dengan tiga gelas air bersih sampai tersisa satu setengah gelas Setelah itu minum bersama dengan satu sendok makan Madu tiga kali sehari masing-masing setengah -masing gelas Manfaat yang keempat obat kencing batu Cuci bersih 8 lembar daun kembang bugang lalu potong-potong seperlunya Rebus dengan tiga gelas air sampai tersisa dua seperempat gelas setelah dingin, saring air rebusan dan tambahkan madu secukupnya Minum air rebusan 3 kali sehari, masing-masing 3 4 gelas Manfaat yang kelima, obat kencing nanah Cuci bersih 6 lembar daun gembang bugang 10 lembar daun pegagan 20 lembar daun picisan 25 lembar daun jintan 12 sirip daun meniran 9 lembar daun murbei 8 lembar daun sendok 50 lembar daun kumis kucing 8 lembar daun bengang dan 3 jari gula enau. setelah itu semua bahan dipotong-potong seperlunya lalu rebus dengan 4 gelas air bersih sampai tersisa 2 seperempat gelas setelah dingin saring air rebusan dan minum 3 kali sehari masing-masing 3 seperempat gelas itulah beberapa khasiat atau manfaat Dari kembang bugang Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe Dan like videonya ya Subscribe dari Anda Saat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini Lebih baik lagi Dari saya Narator Syahrul Amin SPDI Salam sehat Salam top herbal Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh